Kalau suami bekerja, itu sifatnya nafkah Kalau istri atau perempuan bekerja, itu tidak disebut mencari nafkah, beda Awas, ada pekerjaan, ada nafkah, itu lain Nafkah itu, kewajiban yang melekat kepada suami Yang nanti rizki yang Allah berikan akan mencukupi kebutuhan yang ada di dalam rumah tangganya Jadi berapapun yang didapat, bisa dibagi Tapi kalau bekerja biasa, tidak mempunyai sifat nafkah, nanti punya sifat-sifat dan karakter yang berbeda Didapatkan besar pun, belum tentu mencukupi